Guys Jadi hari ini tuh Hari Enif aku sama Dimas Yang kedua tahun Terus rencananya aku pengen bikin uh, Vlog surprise gitu Buat Enif kita hari ini Tapi hari ini tuh uh, Dimas ada jadwal uh, syuting. Terus katanya pulangnya sore gitu Sekitar jam 4 -an. Jadi aku tuh harus nungguin dia pulang dulu Terus baru kita kasih surprise Uh, aku sih rencananya pengen kasih surprise-nya tuh ya di rumah aja jadi ya kita tungguin Dimasnya pulang dulu gitu terus ini Dimasnya lagi tidur tuh Dimasnya lagi tidur <tuh, Dimas tuh tidurnya kebo banget jadi mau aku teriak-teriak mau aku ngedesah juga di sini nggak akan bangun Ya, udah. Aku mau, aku mau rapi-rapi yang lain dulu. Nanti lanjutnya, aku, aku videoin lagi. Oke, okay? hai uh, barusan, eh, uh, Dimasnya udah aku bangunin tuh. Uh, sekarang dia lagi mandi uh, Pokoknya dia mau prepare aja Mau prepare buat syuting hari ini Biar gak kesorean Terus doain ya guys Semoga surprise kali ini tuh Lancar Terus berhasil gitu Soalnya ini kan Eni via ya. Jarang-jarang bikin kayak gini tuh Terus uh, doain juga Semoga uh, gue sama Dimas tuh Langgeng Soalnya gue merasa Sangat-sangat amat berhasil Sudah bertahan selama 2 tahun ini ini dengan banyak-banyak cobaan Lik semoga aja kedepannya hubungan kami ya, tuh baju aku lo ya. Hah? Ya. Baju klasipan, sih? Uh, ada di sini. Mana? Itu di lemari. kamu langsung berangkat? Uh -huh. Udah pada di sana tim ya. Sian kalau ngapain kamu? Enggak apa-apa aku. Gajang nge-vlog. Iya. <laughs> Jadi nanti kalau kita liburan aku bisa megang kamera bukan kamu terus yang megang kamera. Iya, tuh belajar atau? Sih. <tuk> oh, ini jingle lain ini nggak makai. Pakai yang lain atuh. Oh, eh? Pakai yang lain. Ini yang ini pakai. Berdua. Sob belajar nge-vlog biar lancar ngomongnya. Hihihi. <tuk> <tuk> Imasnya mau pergi guys okay. <laughs> Gitu bukan kalau ngevlog deh Imasnya yeah. mau pergi ninggalin aku lagi guys Jangan lama-lama Kamu pulangnya okay. kapan? Jam 4 Jam 5, jam 5. Sore lah sore jam 4. Gak bisa lebih cepat? nggak tahu lah namanya syuting, suka kamu kan tahu pecel laptop pecel laptop ya udah apa lagi handphone aku di mana bawah udah udah pada siap tesan sudah pada ditas kameran nggak di kan buat aku kamera yang tinggal oh berarti buat aku nge vlog ini mah untuk belajar ada mau nggak teh ya Langsung berangkat Nggak makan dulu Love you, Love you. Yeah. Jadi Dimasnya udah pergi Terus sekarang aku uh, Terus sekarang aku pengen Pengen mempersiapkan uh, sampai tuh dadah bye bye kenapa Oh harus gini Oh yaudah, ya udah maaf Maaf aku nggak tahu Assalamualaikum hati-hati Ih ganggu aja pakai yang ketinggalan segala jadi, uh, berhubung Dimasnya udah pergi, Nanti videonya aku lanjut lagi pas Dimasnya udah pulang syuting. Oke, okay, aku lanjut lagi videonya pas mau kasih surprise. See you guys. A few moments later. Hey guys, uh, sekarang udah jam 4, uh, terus aku baru banget selesai makeup, udah prepare banget. Kita, eh kita, aku pengen banget uh, kasih surprise ke Dimas sekarang tuh udah setengah empatan lah terus Dimasnya belum pulang jadi gimana kalau kita telepon dia dulu kita tanya dia lagi di mana oke okay. benar-benar Mudah diangkat halo langsung Halo. apa ya lagi di mana halo. halo lagi di mana halo, halo lagi di mana kamu lagi di mana? Apa? Kamu lagi di mana? Masih syuting, masih syuting, masih syuting, masih syuting. Kenapa? Tanggung, tanggung. Kirain udah selesai. Kenapa? Kenapa? Enggak apa-apa. Kirain Hello? udah selesai. Belum, belum, belum. Masih pada istirahat. Masih lama. lama. Nah, ya, belum. Enggak nggak terlalu lama lah. Yaudah, ntar aku kabarin aja bulan jitu dulu. Biar cepet selesai, ya? oke? Iya udah deh. Kamu di rumah? Iya. Ah? Iya. Oh, yaudah, aku lanjut gitu, ya Hmm uh, like Love you, love you Love you Kayaknya dia lupa deh Sama Enif kita Yaudah Kita tunggu aja, mungkin sebentar lagi Kali ya Nanti gimana-gimana uh, aku bakalan video lagi, bye guys. Uh, sekarang udah jam 4 lebih, tapi uh, Dimasnya nggak pulang-pulang. Jadi, gue coba buat telepon ke Bram aja. Mana tau Bram tahu gitu, Dimas ada di mana. Jadi, kita coba telepon ya. lagi di mana? Oh, lagi di rumah, lagi lihat FIFA. Oh. Eh, belum tahu nggak Dimas syutingnya di mana? gak? enggak, emang gak ini enggak bilang. Enggak, enggak ngomong apa-apa, cuman ngomong pengen syuting aja, cuman nggak ngomong di mana. ngomong di mana? Heeh. Uh -uh. Tapi tapi pamitnya tadi. Pamit, pamit mau syuting doang, nggak tapi nggak ngomong tempatnya di mana. Tadi tuh aku tuh mau ke sana, mau mau lihat ke rumah tapi nggak tahu uh, katanya uh, ke rumah aja terus dia berangkat syuting di mana syutingnya dimana? di mana di Lembang jauh banget dah kenapa bisa nyampe sana ras ya, nggak tahu kayaknya mau cari tempat yang agak-agak ini gitu ya. agak naung agak -agak. ya agak-agak chill gitu tuh. soalnya aku juga telurnya nggak tahu siapa oh nggak bilang nih mas enggak feeling aku gak enak deh gimana tuh? ntar tuh kalau. tapi Bram tau gak tempatnya di mana? lu ngomongnya mah cuma di Lembang aja, ntar ditanyain tuh sama gue ya? besok tanyain uh, Kalau udah tau, anterin siap, aku sana. iya, iya, iya, siap, siap, siap, siap ya, yaudah tuh nanti dikabarin ya? iya ya? ya, yaudah ya Bar kaya feelingnya gak enak deh soalnya gak ngomong Jauh banget lembang, cuy. Ngapain syuting jauh-jauh banget Di Bandung juga bisa. lah, nanti aku video lagi, ya. Bye. Jadi karena kelamaan banget, sekarang udah mau hampir jam 5 Dimas enggak eh, nggak ada kabar sama sekali. Jadi eh, tadi aku udah nelpon Bram dan ternyata Bram tahu tempat syutingnya Dimas di mana. Ya udah. Uh, akhirnya Bram mau nganterin aku ke sana jadi sekarang aku lagi nungguin Bram datang ke sini buat nganterin aku ke sana. Ya. Bramnya udah datang. Jadi karena Bramnya udah datang langsung aja kita berangkat ke sana ya, Bram. Soalnya gue udah gak enak banget sih. Ya. <tuh> ya aku tahu sih emang Dimas em, ngonten tapi nggak tahu sama siapa, siapa siapanya maksudnya tuh biasa biasa ngontennya biasa biasa ya biasa aja ngontennya kayak gimana sih Ay, kan? bacot! gue nggak percaya sama omongan lo kalau lo tahu tempatnya di sini berarti lo ngumpetin sesuatu sekarang lo temenin gue turun dari sini gue pengen tahu omongan lo tuh bener atau enggak gue perlu bukti gue perlu bukti si Dimas di sini syutingnya ngapain syuting <laughs> aja, kayak, kayak biasanya, cil. Ah, pokoknya lo temenin gua turun. Ya udah. Oh, di sini nih tempatnya nih tempat dia syuting. Selamat malam, selamat datang di Red Dragon Resort. Ada yang bisa saya bantu? Di sini ada yang namanya Dimas, nggak? Maaf sebelumnya, apakah sudah ada janji untuk pulang dulu? Mas, nanya janji. Di sini itu saya istri sahnya. Jadi saya berhak dong nanya suami saya di mana. Sebentar ya, Mas, saya cek dulu. Mohon maaf untuk atas nama Dimas. Di sini ada lima kamar. Mungkin bisa lebih Ya Yaudah gini deh, saya ganti aja pertanyaan. Di sini ada yang syuting syuting gitu enggak? untuk yang syuting ada mbak itu di kamar bawah mungkin kalau e, bisa kita bantu, kita antarkan untuk ke lokasinya iya boleh saya udah nunggu dia banget, jadi antarkan saya oke okay, nah gini nih, kalau udah emosi mah kamera juga ditinggalin apakah bakal ada pakuhan tampah? kah? seru, seru, seru salah lah, salah nah, sepulangnya ribut ini ini mah ini mah ribut aduh Dia siapa? Oh, siap. gua tanya lu siapa? kenapa ini ada doji di sini? tanya sekali lagi sama Dimasnya di mana? Ini kenapa ada baju di sini? Dimasnya di mana? Hey, gua nanya loh. Tanya sekali lagi sama lo, gue ini istri sahnya Dimas. Dimasnya di mana? it's been a while since he has left had some time to self-interest nih eh perasaan ini bising banget. Ya. Eh, sayang. just a prank. Sorry, no. sorry, sorry, sorry, sorry, i love you, i love you so much sorry ya, maaf ya maaf ya <laughs> <Okay>. <laughs> nah, dong, ya, nice ya, nice <laughs> nice i love you, i love you, I love you. Oh, tapi yang terseri mami <laughs> pernikahan kita yang Enggak, uh, kebutuhan kita gitu semakin langgang. Hmm. Kamu semakin menjadi ibu yang baik, hmm. dan aku semakin menjadi ayah yang goblok Pokoknya, enggak terbaik buat kebutuhan kita. Pokoknya, ini ada di Itu dua. itu guys? Gimana guys? Tolong jelasin dulu Andin itu siapa Andin obok no jadi, jadi gini Sal Tolong, iya ngejelasin aja Jadi gini Andin tuh Aku emang udah rencanain ini Emang udah rencanain ini dari Sebelum aku berangkat pun Aku udah rencanain dari Sebelum hari, hari kita pun Udah rencanain dan aku Ngabarin temen-temen ini temen-temen aku Untuk apa seru buat kamu Minta maaf dulu sama Kasian buat dia sorry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 <laughs> siang dia udah, baru-baru udah nangis-nangis <tik> anjing, aduh maaf banget ya, Ini aku berhasil, jadi kali ini gue sungguh sangat berhasil bikin cila kaya mata kabut kali dari... kaya mata kabut? <tik> hahahha hmm. <tik> ya, kamu banget gak sih? enggak enggak kaya tadi kenceng banget ya? enggak iya Kita tadi ada sharing korea <tik> hahaha <laughs> ya intinya gitu gue berhasil gue berhasil udah prank Cilla di hari anniversary gue yang kedua tahun ah uh, thank you so much buat tim sebut untuk ya thank you so much buat tim yang udah terlibat untuk temen teman semua juga yang Bye semua timnya. Dia udah terlibat. Thank you, thank you so much, thank you so much. Ini pecah banget, ini banget. Jadi, malah. Sudah kamu. Yang. Malah. Karir yang? Sex boys. Udah, udah, udah, udah ya? Udah ya? Udah ya? Udah dah Udah aku Udah pengen Udah pengen ewe Udah Udah, udah okay. M -M. oke jadi thank you so much guys jangan lupa uh, like comment share and subscribe tentunya Udah ya? Udah ya? cilak bye bye <tuk> <tuk> <tuk> Akhirnya selesai juga. Menu, menu, menu, menu, ya. Duduk duduk. Oke okay, guys, jadi buat kalian yang tadi udah lihat gua ngeperangin istri gua dan kalian penasaran tempatnya ada di mana, let's go boy. Ini bertempat di Dulang Resort. Aduh, anjing. Jadi bertempat di Duang Resort Lembang dan tempatnya enak banget, chill banget, sumpah Ini wah di ketinggian 8000 feet sih nggak mungkin ya Jadi kita lihat kamarnya dulu ya. Yuk, jadi kita lihat kamarnya dulu Biar kalian... Wow, c'mon Nah, jadi ini semalam gue prankin istri gue tuh disini Jadi gue mau ucapin terima kasih banyak, terima kasih banget, thank you so much buat Red Doors, uh, buat kalian yang mau nginep di Dulang Resort atau Red Doors manapun, kalian bisa gunain kode promo ini.